Saya pernah dinasihati itu paling saya kenang. Gus, nak Soleh wujud nemen-nemen. Kenapa, Bu? Mari enggak suarganya, bebahmu nusungkan. sungkan gak enak Apa beda widadari sungkan. Apa pacaran, widadari sungkan. Soleh pas-pasan, yang kok auraku. Itu tak kenangan, kok masuk akal. dan syafaat Rasulillah ini supaya nabi itu tidak capek-capek ini harus didelegasikan ke kiai-kiai karena banyak kiai yang mengatakan saya tidak yakin bisa syafaati Dibang nabi repot-repot, kan ya mendingan dipasrah-pasrah nolong <laughs> ya ada kiai yang cara berpikir begitu tapi itu bukan guyan, memang secara sanat seperti itu masyur di kitab syafaat ah, di kitab syafaat ah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya nabi yang nggak masuk itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad mafahim yajibu antusohah ketika Allah tanya, mana Habibie Muhammad e, beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain kenapa tidak mau masuk? wah hasil terus nabi ditanya, sama kenapa kamu tidak mau masuk, semua nabi sudah masuk kalau saya kadung masuk, surga ditutup nah ini yang wajah saya nggak jelas-jelas ini tidak bisa masuk <laughs> intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi memang jadi uang pinter tuh penting jadi uang pinter penting sing goblok pun tetap goblok gak usah memaksakan apa pinter selain angel ya sekedar era sopan walau nuga ada santri kconco kayak kconco, kian ngaji sami-sami tengah bahmun, yuk goblok era garuda nggak takut kenapa ke goblok sungkan terus nyanyi bahmun <laughs> Saya pernah dinasehati itu paling saya kenang, Gus, nak soleh ujurnemen-emen, kenapa? Maling kok suarganya abe bahan sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa patahan widadari sungkan? Soleh pas-pasan yang auraku, itu <laughs> anangan kok masuk akal, gak enak. Sama nih Sobeng, no swarga aur bahan apa metingkrang sungkan, <tansi> terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kertasane loh. Tapi risikonya pas-pasan, nak kuotane rancukop cukup, Nah risiko kuotan apa pas-pasan, risikonya ini Terus Rasulullah itu milik semuanya, seng sering nangis seperti pangeran, ibadah, seng sering guyu, ibadah. Sampai kalau ada riwayat dan ini saya yakin ini benar di isya ada di siljatul awliyah ada. Inna min khiyari ummati fi manabba'anil mal al-a'la qauman yathhaquna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilianu sing jem, nak guyu banter-banter. Merga saking yakin rahmat Allah iku jem jembar. Potongan ngaten iki bae enak diajari nangis terus frustasi itu. kombinasi nangis kredit, nangis sama bojo, nangis tanpa masa depan, nangis kon guyu mawon kersane rida mbek goter atas masyur itu, dua nabi yang debat ini masyur yaitu Yahya dan Isa yang satu sering merengut, mikir akhirat di sama yang sering guyu mali aroh ka abisan ka'an nakatak natumin rahmatillah kue kok merengat merengut kayak orang-orang rahmati pengeran yang guyu bareng terus yang situ gojlek mali Mali aroka dohikan ka nakatak manumin manumi kok guya guyu kayak orang-orang <laughs> Alhamdulillah mati nabi ini kan munsaket dan terus guyu gue sakit nangis gue sakit berarti yoni ya, niru nabi ya, ya niru nabi ish yes. cuma kok orang perkorohiku perkorohjakune menang guyu <laughs> Arab Saudi menang guyu kabe bareng saya kalah terus nangis kabe lah <laughs> anak guyu neung soleh soleh katusku lo kerono wedi pangeran Maksudnya guyu merk wedi pangeran kulon gue izin pengeran, pangeranku nangis songtikir Rohmatake kok ijek nangis oleh syukuriku kapan lalu gue juga sakit di terus ini cerita-cerita sanat di antara Habib Ridha, Habib Ali supaya ngertos. di Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sodaqahini Al-Hasani itu di kitabnya Sheikh Mahfud, apa? ad beliau itu begitu bangganya dan di antara beliau yang beliau banggakan, sang kitab ini ini takrit beberapa eh, sadat, beberapa Uh, apa itu, beliau ngerti kan Sulalatun Nubuah, diantaranya ada Syed Abdullah bin Sodakoh bin Zaini Tahla kayak apa kita, bangga, seneng misalnya saya muridnya Mbah Mun, Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri, Mbah Zuber dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu Syekh Hasan Masyad ketemu macam-macam lah ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam, dan semuanya sampai ke Syekh Ahmad Zaini Zeni Tahlang, yang tadi diterangkan saudaranya Syekh Syed tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa, umumnya meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh karena kalau ada orang mirip, itu dipanggil bahnya. dulu saya ngaji di sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Sitik, beberapa kiai manggil saya juga Sitik ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kia mulai manggil nama saya Nur Salim karena bapak saya itu kia Nur Salim terkenal hafal Quran yang saya tidak mau itu dipanggil Edi Wutu Na'ububillah bin Dalek Ma'alwawah jadi memang uh, tasamuh ini semoga dimaklumi lah karena memang seperti Gus Idrar ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Sohir. tapi saya yakin Pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih, karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zeni kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan, jadi satu orang. Saya namanya Ahmad Bautin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup Muhammad cukup, makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin al kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya, karena demi modal. <laughs> Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu Muhammad bin, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai tiga kali. Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin, karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar di an ilmakan kan Muhammad bin Zabah Ali bin Husain setelah itu ya bin Ali wafatnya mata Zaro jadi memang e, semoga dimaafkan kesalahan kiai kiai ini sebagian memang salah karena memang benar-benar salah sebagian salah karena tasamu sebagian salah jari wong akeh berdiamuk bujukus bingung susah <guluh> ada salah macam-macam orang profesor berdamuk berdiamuk bujukus bingung makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya kalau sudah tua itu uang duwe, dahmu ibu utang jatuh tempo kok ijek mulang itu top. Tadi alim itu sudah biasa bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Akhirnya mulang jurumnya nggak ada takre, khutbah sakban sudi wajo, mukarrab karena memang di rumah penuh masalah <laughs> khutbah, maduk, ngalor sahayla, suhoy, bingung. Tapi Allah Taala nggih bingung wonten tiang tobat. Niku bareng ditompok Allah warga. Muli, anta abdi. Pangeran, apa anta abdi. Robu, anta abdi. Terus jawab kajian Nabi, acht o amin min, min sidatil farah sampai saking senengnya gue salah ini salah nih tapi pengirang <laughs> musaf pengirang nusa, <laughs> manjain, ya, wow manjain uang kamu, ya repot uang penuh musibah guys ya, repot, pemenang pun raih raih konflik ama sedih nus repot, terus niki, wow mau perjanjian kalian ama sedih nus nih gue sarifah misalnya, nah, kalau mau matur mas sedul, kalau nikan pemain inti, kalau kepengen dicadang ini kan butuh debutan-debutan yang debutan, butuh panggung nanti kita buta sahabat <laughs> terus tahun ngajeng saya ikan kan ngisi hadirin yang menikmati inalillah wa <laughs> <laughs> terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi Masya Allah memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. ini tulisan orisinil Habib Haidar bin Hasan bin Sutaqah bin Zeditah ayuhal qore as'adha kumuhwah ini apa uh, kata pengantar beliau ketika nulis manakibnya Sayyid Hamzah Shattah lakot alqaitu manakibat Sayyid Hamzah Shattah rekhmau miroron buna sahabati yaum wafati -nas. Sa wa fi jamaatin azimah minanmas waqot sa'alani qadfirun minta labati wa astiqa'ihimna ulama'an aktu bari fi manaki birohimu allah wa tutba umar rotan bata ukhroh liyakunah wa kudwatan wa uswatan nishubbanil yaum fawakwa afiqalbi luzumu ijabati hadasu al hasbatokoti intinya itu dengan bahasa arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman sayyid haidar beliau pakai lughatil fusha beliau begitu fasih dan keluarga kami kenal sekali sama habib haidar karena Syed Hamzah itu teman akrabnya Bu saya namanya Badur Rahman itu Akrab sekali sama Syed Hamzah Bikin masjid kemana-mana Dan saya Badur Rahman ini Termasuk donaturnya Syed Hamzah ketika bangun masjid Jadi makanya saya ini ketika Sarifah Muzayana ke rumah saya Terus ada Sarifah Hanifah juga Pernah juga didolanin siapa? Mas Farid yang dari Ngawi Saya senang sekali karena memang e, Mu'amalah Mu'asyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung dan ini yang mudawwan ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Sato dan diantara yang disisipkan, dipakai adalah takritnya Sayyid Haider yang paling menyenangkan ya ini apa? di kitabnya Atur At turmusi ini diantara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrit oleh Sayyid Abdullah bin, bin Sodaq ini kan luar biasa ya ini luar biasa, ada silsilah keilmuan ya ulang, ada silsilah apa? keilmuan dan kita tahu inna hae dal ilma dinun fang tinakum. dan diantara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati rasulullah sallallahu alaihi sallam yaitu nabi ngerti syafaati li ahlil kahba'ir min ummatimu mengapa lah gampang-gampang tidak ada hadis yang mengangil untuk syafaat kudu ngini ngini mengapa lah sini syafaati li ahlil kahba'ir minuman ambon Ampun tafsir ahli kafir sing ahli dosa so gedhe, sing bulet-bulet wonten rawuh kersane mboten mempersangkakan siapapun. Di ahli al-kabair kanggo wong sing bulet-bulet. Nek nah, kanggo nyuwen sawu nduh orang melakukan fahisah, rapi seundon mboten rapih. Sepokae di makula nek manane nggih ngoten sak nengger ngaji. Safaati ahli al-kabair kuwi wong sing bulet-bulet. Mboten bulet. dosa so gedhe kuwi, seneng anggap mung liya dosa. Wong aku biasa kusnutan kok nggih biasa su Lha kabar manane kandusa gede. Jare kowe jare aku ora. Wong bulat-bulat Terus <tose> ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau nglem Rasulullah SAW tutup wasallam totop. Di antara pujiannya adalah disebut jaa bi millatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu nyifati. Agama ini, hadihi al-millah terus takut duhum jamean terus sampai memuji dan hadil millah ini menguntungkan mutian wa asyiah orang yang ta'at ya diuntungkan hadil millah yaitu surga biwairin hisab yang wa asiyan juga diuntungkan hadil millah karena yang asiyan pun sama rasulah dihentikani syafa'ati li ahlil kabair min umat bahkan Allah biar mbak menghentikan kuliah ibadiyalladiyina asrafu ala anfusim lataknatuh merrohmatillah, jadi yang ahlul to'ah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi. fasilitasi syafa'an soal perilaku, ya tidak bisa saja salah tapi tidak usah dilarang, tidak usah dilarang, tidak usah dilarang, tidak usah dilarang, makanya agama ini senang ada riwayat riwayat kulubhani adam, misalnya khutu'un, wakhirul khutu'in, apa at-ta'un agama ini fasilitasi semua, muti'an wa'asih terus di fasilitasi lagi, orang-orang yang Fahiman Wahabiah, Wong sing cerdas lan sing goblok, sing goblok wes sing cerdas ora klog ya samin. Syaiful Qadir Filjana, mergowali Sultan Ulama. Mangga pengumuman kedua saman tni. Waman Akhabau yo Filjana, saman mau urang ngaco tok. Kulo kulo gusti kulo, mau modal Waman Akhabau kita kolal. Wow, mangket manakan sih luata saytri sing tahu tekan lima deras aku pisan tok. Orang usah sering sekolah, pisan ya pisan Gus untuk Nduk hormati pangeran. Padha kene manakipan raketu. Mumancan are teko rugi ra nduk pitik tapi. Soal niate ku urusan masing-masing. Tapi yang penting niku bukti mahabbah ni Syekh Abdul Qadir napa Al-Jilani. Mangan kula suwun sausine niki nak manakipan eling Syekh Abdul Qadir wong alim. bentuk pitike paham nggih. Niki kersane ditobathi pangeran. Nggih matur mawon mugi-mugi barakallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.